Yang saya hormati Selamat siang Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Dan tentunya Saya senang sekali dapat bertemu Dengan teman-teman Selama dua hari berturut-turut ini Kemarin dan hari ini Teman-teman dalam press briefing hari ini Saya ingin menyampaikan Beberapa hal Pertama Kembali mengenai acara serah terima Yang tadi teman-teman juga ikuti Serah terima Ibu Ekti binti Toyep Anwar yang terbebas dari hukuman mati kepada keluarga dan juga serah terima tiga WNI APK yang terbebas dari penyanderaan di perairan Gabon. Isu kedua yang ingin saya sampaikan adalah pertemuan virtual saya yang baru saja selesai sebelum serah terima para WNI kepada keluarga. Uh, pertemuan antara saya dengan State Councilor uh, dan Menlu RRT Yaitu Minister Wang Yi Yang ketiga adalah mengenai perkembangan travel corridor Pada isu yang ketiga ini Duta Besar Uni uh, Emirat Arab Akan hadir dan bergabung dengan kita Dan akan memberikan beberapa pesan, beberapa hal kepada teman-teman saya ingin mulai teman-teman dengan isu yang pertama Yaitu serah terima WNI kepada keluarga Saya ingin ulangi sedikit uh, lagi untuk memberikan Atau agar isunya menjadi lebih uh, jelas Teman-teman Alhamdulillah setelah harus menjalani protokol kesehatan Untuk beberapa saat Hari ini saya dapat menyerahkan kepada Menyerahkan Ibu Eti Binti Toyop Anwar Kepada pihak keluarga Ibu Eti Terbebas dari Hukuman mati Sebagaimana yang telah saya Sampaikan pada press briefing Tanggal 10 Juli Saya sudah menyampaikan lebih detail Jadi saya tidak ingin ulangi lagi Proses untuk Ibu Eti Ini merupakan proses yang Sangat panjang complicated, dan melibatkan Banyak pihak oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu upaya pembebasan Ibu Eti, termasuk pengurus besar Nahdlatul Ulama dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu tadi teman-teman juga sudah ikuti, saya telah menyerah terimakan tiga ABK kita atas nama Pak Aldi Fauzian Syamswandi, Pak Amin Sumardi, dan Pak Sopirin yang telah disandra di perairan Libre, Libreville, Gabon, Afrika Barat pada tanggal 3 Mei 2020. Ketiganya merupakan ABK kapal ikan Amerger 2 dan Amerger 7 yang disandra bersama dengan tiga APK warga negara Korea dan warga negara Senegal Proses pembebasan ketiga WNI APK ini juga merupakan proses yang cukup complicated apalagi harus dilakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 Dari sejak Berita penculikan diterima, beberapa perwakilan Indonesia yaitu KBRI Abuja, KBRI Paris, serta Konsul Kehormatan Indonesia di Gabon langsung bekerja untuk pembebasan ketiga ABK tersebut, baik melalui pertukaran informasi dengan pemerintah Korea Selatan, Komunikasi langsung dengan pemilik kapal dan juga komunikasi dengan pihak keluarga ABK Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi dengan pemerintah Nigeria dan Gabon Untuk antisipasi pergerakan penyandera ke negara-negara tersebut Berkat kerjasama dan kerja keras semua pihak semua ABK yang disandra termasuk tiga ABK asal Indonesia Alhamdulillah berhasil dibebaskan pada tanggal 8 Juni 2020 Kemudian pada tanggal 10 Juni Dua hari setelah pembebasan Duta Besar Republik Indonesia di Abuja secara pribadi langsung menjemput tiga APK tersebut di Bandara Port Harcourt, Nigeria. Ketiganya ditempatkan di Wisma Duta, KBRI Abuja, sambil menunggu kepulangan ke Indonesia. Oleh karena itu, saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih kepada KBRI Abuja, KBRI Paris, Konhor Indonesia di Gabon, Pemerintah Korea Selatan, pemerintah Prancis, pemerintah Nigeria dan pemerintah Gabon serta KL terkait antara lain Kemenkopulhukam, TNI dan BIN. Teman-teman, Kementerian Luar Negeri telah memfasilitasi kepulangan mereka dari Nigeria pada tanggal 14 Juli 2020. Dan mereka telah tiba di Jakarta pada 16 Juli 2020 Dan telah menjalankan protokol kesehatan secara ketat Termasuk karantina mandiri Kementerian luar negeri juga akan memfasilitasi Kepulangan mereka ke daerah asal Jadi kita patut bersyukur kepada Allah bahwa satu tugas lagi terkait pembebasan WNI dapat kita selesaikan. Alhamdulillah. Teman-teman media yang saya hormati, isu kedua yang ingin saya sampaikan adalah hasil pertemuan saya dengan State Consulor sekaligus Menlu RRE Wang Yi. Pertemuan tadi di Pertemuan bilateral dilakukan cukup panjang lebih dari satu setengah jam pada hari ini 30 Juli dan kami berdua membahas berbagai isu bilateral dan perkembangan di kawasan serta global yang menjadi perhatian bersama Di dalam pertemuan bilateral tadi saya mengangkat empat isu yaitu yang pertama mengenai kolaborasi dalam penanganan COVID-19 kami sepakat untuk terus meningkatkan kolaborasi internasional guna penanganan COVID-19 terutama dalam menjamin rantai pasokan bahan baku bagi produksi obat dan pengembangan vaksin untuk kerjasama vaksin Antara Bio Pharma dan Sinovac Kami berkomitmen Untuk terus memberikan Dukungan bagi Kerjasama selanjutnya Dua isu Yang saya tekankan adalah Mengenai ketersediaan Bulk Vaksin atau vaksin Dalam bentuk bulk Dengan jumlah yang mencukupi Agar segera dapat Diproduksi untuk memenuhi Kebutuhan masyarakat dan juga masalah harga vaksin yang terjangkau Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya Bio Pharma dan Sinovac saat ini tengah melakukan kerjasama clinical trial tahap ketiga Tentunya sambil menunggu uji klinis ini selesai Maka persiapan tahap selanjutnya yang menyangkut produksi sudah harus dipersiapkan dari sisi kemampuan Bio Pharma sedang dalam proses upgrading kapasitas produksinya dari 100 juta menjadi 250 juta per tahun dan Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal kerjasama vaksin ini termasuk dengan beberapa negara dan perusahaan lainnya. Hal kedua yang saya bahas dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi masih terkait dengan COVID-19 adalah kerjasama untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 termasuk melalui upaya menjaga perdagangan bilateral dan dalam kaitan ini saya menyampaikan permintaan akses lebih luas terhadap komoditas ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, sarang burung walet, buah tropis, dan produk laut. Terkait ekspor teman-teman dapat saya sampaikan bahwa ekspor Indonesia ke RRT selama bulan Januari sampai Mei 2020 meningkat menjadi 11,20 miliar US dollar dari 10,40 miliar US dollar untuk periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah pandemi ini, kalau kita melihat data BPS. ...bulan Mei dan Juni ini, Alhamdulillah Indonesia justru berhasil meningkatkan kinerja ekspor tidak saja ke RRT... ...tetapi juga ke Amerika Serikat, India, Jepang, dan Singapura. Khusus untuk RRT, selain kenaikan ekspor Indonesia, defisit perdagangan Indonesia dengan RRT... Juga mulai diperkecil, jadi penekanannya adalah pada prospek ke depan. Bagaimana perbaikan yang justru kita lakukan di tengah pandemi ini bisa berkelanjutan di tahun-tahun mendatang? Masih dalam konteks eh, percepatan pemulihan ekonomi pasca-COVID kita juga membahas upaya menjaga investasi yang berkualitas dan saling menguntungkan teman-teman RRT merupakan investor asing terbesar kedua setelah Singapura untuk Indonesia nilai investasi RRT pada tahun 2019 adalah 4,7 miliar US dollar yang merupakan peningkatan 95% dari tahun sebelumnya. Untuk bulan Januari sampai Juni 2020, investasi RRT di Indonesia mencatatkan angka 2,4 miliar US$. Dollar. Kemudian hal lain yang kita bahas adalah rencana pembentukan Travel Corridor Arrangement Bagi Business Essential Yaitu Business Essential Travel Corridor Arrangement Yang diharapkan Dapat kita selesaikan Dalam waktu dekat Dengan RRT Hal ketiga yang Saya bahas dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi adalah Penyelesaian kasus APK WNI Yang bekerja di kapal-kapal ikan RRT. Saya sampaikan keprihatinan yang mendalam pemerintah Indonesia terhadap berbagai kasus yang menimpa ABK Indonesia di kapal-kapal ikan RRT. Secara detail, saya menceritakan mengenai kasus-kasus yang menimpa para ABK kita yang bekerja di kapal-kapal ikan RRT. Saya meminta kepada pemerintah RRT untuk segera menindaklanjuti laporan-laporan ini secara transparan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang. Secara khusus, saya meminta agar pemerintah RRT melakukan investigasi secara menyeluruh dan dilanjutkan dengan penegakan hukum atas beberapa kasus kematian, pelarungan jenazah, dan kondisi kerja yang tidak layak. Saya juga mendesak agar pemerintah RRT dapat memproses secara hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagaimana pemerintah Indonesia telah melakukan terhadap agen-agen penyalur APK di Indonesia Hal keempat yang saya bahas dengan Menluwangi adalah Isu terkait geopolitik di kawasan Khususnya meningkatnya eskalasi dan tensi di kawasan Saya sampaikan concern Indonesia terhadap meningkatnya di kawasan khusus untuk Asia Tenggara saya menyampaikan ASEAN telah memiliki prinsip yang termaktub di dalam deklarasi Zofan Zone of Peace Freedom and Neutrality ASEAN jadi sekali lagi deklarasi ZOPFAN ASEAN saya yakin ASEAN akan terus menjaga agar kawasan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil. Selain itu, saya juga menyampaikan kepada Menteri Wangi mengenai Treaty of Amity and Cooperation TEC, yang telah diaksesi oleh banyak negara, termasuk RRT Amerika Serikat, India. Australia, Jepang, dan Korea Selatan Dan menjadi kewajiban negara-negara yang melakukan aksesi TIC Untuk terus menghormati prinsip-prinsip TIC atau TATAC Saya juga menekankan teman-teman bahwa dialog selalu merupakan cara terbaik Untuk menyelesaikan perbedaan dan saya mengajak semua pihak untuk terus mengedepankan kerjasama dan kolaborasi Dan bukan rivalitas yang merugikan Pertemuan juga membahas situasi Laut Cina Selatan Saya tekankan kembali prinsip-prinsip Indonesia yang selalu konsisten terutama terkait pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Semua negara di kawasan memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan situasi kawasan yang damai, stabil termasuk situasi di Laut Cina Selatan. Dan Stabilitas dan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan Hanya dapat terpelihara Jika semua negara menghormati Dan mengimplementasikan semua hukum internasional Termasuk UNCLOS 1982 Teman-teman yang saya hormati Isu ketiga yang ingin saya sampaikan Adalah perkembangan pembahasan Pengaturan esensial business travel corridor Essential business travel corridor Saya ingin tekankan kembali teman-teman Bahwa pembuatan pengaturan koridor ini Belum atau tidak mengatur perjalanan Untuk wisatawan umum Namun lebih pada aktivitas bisnis yang esensial Ruh utama dari pengaturan ini adalah isu kesehatan. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa ruh utama pembuatan koridor ini adalah isu kesehatan dengan cara menyiapkan koridor protokol kesehatan yang didasarkan azas kesetaraan. Kita harus memastikan agar orang yang bergerak, adalah orang yang sehat dan memiliki komitmen selama perjalanan akan mematuhi protokol kesehatan, sebagaimana yang telah saya sampaikan minggu lalu, bahwa pengaturan travel koridor dengan Uni Emirat Arab telah berada pada fase akhir. Pengaturan travel koridor yang diusulkan Indonesia ini telah dikoordinasikan dengan seluruh instansi dan kementerian di Indonesia. Perundingan dan komunikasi dengan pihak Uni Emirat Arab atau Persatuan Emirat Arab eh, secara intensif dilakukan dalam semua tingkatan. Dan tadi malam, saya juga melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah. Alhamdulillah, sejak tadi malam, tanggal 29 Juli 2020, Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menyepakati perjanjian Essential Business Travel Corridor. Dengan demikian dapat saya sampaikan bahwa Safe Travel Corridor Arrangement atau disebut STCA, STCA antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah berlaku Melalui kesepakatan ini Indonesia dan PEA Membuka secara terbatas dan memfasilitasi kemudahan perjalanan antara kedua negara untuk keperluan bisnis esensial dan dinas. Saya ulangi, untuk keperluan bisnis esensial dan dinas dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Pengaturan travel koridor antara Indonesia dan UAE, uh, maaf, pengaturan travel koridor Indonesia dengan negara lain uh, termasuk dengan Korea Selatan dan RRT juga saat ini memasuki tahap penyusunan finalisasi akhir dan insya Allah mudah-mudahan akan dapat kita selesaikan segera. Jadi teman-teman sekali lagi saya ingin menekankan bahwa ruh, ut ruh utama dari pengaturan ini adalah menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan bagi orang yang bergerak dan orang yang bergerak untuk sementara waktu yang kita fasilitasi adalah untuk keperluan dinas dan untuk keperluan bisnis yang sifatnya esensial dan belum mengatur perjalanan-perjalanan lainnya Teman-teman yang saya hormati eh, Terkait dengan ASEAN Travel Corridor yang diusulkan Indonesia Sampai saat ini masih terus dimatangkan, dibahas di antara negara-negara ASEAN Teman-teman sebelum saya persilahkan Duta Besar Faizazah untuk Menyampaikan atau merespon pertanyaan-pertanyaan teman-teman I would like to invite His Excellency Abdullah Al-Daheri The UAE Ambassador to Indonesia To say few words on this essential business travel arrangement Ambassador, the floor is yours Thank you, Your Excellency, Madam Masoudi, Foreign Minister of the Republic of Indonesia. Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, First of all, I would like to take this opportunity to congratulate all of you on this great region of Reith al and wish you all good health and prosperity. This agreement was not to take place without the direct support received from all Foreign Ministers. Thank you, Your Excellency and participating shared stakeholders. Also, I would like to thank his the Indonesian ambassador in the United Arab Emirates uh, The close partnership between the United Arab Emirates and the Republic of Indonesia provides a solid foundation for further strengthening the two countries' cooperation tackling and mitigating the COVID-19 pandemic. And review view of the recent practices and the two countries' collaborations related to COVID-19 pandemic mitigation, the government of the United Arab Emirates and the government of the Republic of Indonesia view the urgent need to provide a move for a better promotion of bilateral cooperation and mutual beneficial economic operation during the COVID-19 pandemic. And in this regard, the two countries governments agreed to establish a bilateral temporary travel corridor agreement to facilitate the easing of travel of, for business, economic, as well as diplomatic and official purposes. It is very important to mention that this travel corridor agreement shall in no way and their mind, mandatory public health and quarantine protocols in respective country. And based on the developments related to the COVID-19 situation in both countries, the two parties will definitely uh, uh, have and conduct a regular uh, consultation involving relevant stakeholders To assess and review from time to time the operational status of the travel corridor agreement, improve the effectiveness of this agreement, and expand the scope of its application, including for tourism purposes as well. The safe travel corridor agreement for nationals of the United Arab Emirates and the Republic of Indonesia traveling to and from both countries for business we as well as the diplomatic and official purposes are now supposed to be declared, Your Excellency, effective. I will leave it on you. Terima kasih. Thank you very much. Well, thank you very much, uh, Ambassador. Uh, happy Id Al-Adha to you, Ambassador, and to all the people of UNI Arab Emirates. And thank you once again and congratulations for the conclusion of this travel arrangement between our two countries only one day before Eid al-Adha so there is a hadiah for Eid al-Adha and I should take this opportunity also to convey my appreciation to my good friend the UAE foreign minister Sheikh Abdullah for his support teman-teman sekali -teman, lagi uh, Pengaturan ini akan dilakukan, akan dijalankan secara sangat hati-hati dengan terus menghormati protokol kesehatan, sehingga tidak menciptakan ramifikasi terhadap upaya kita untuk mengelola penyebaran COVID-19, baik di Indonesia. Maupun di Uni Emirat Arab. Mudah-mudahan penekanan-penekanan yang saya berikan ini Jelas dan dapat diterima oleh teman-teman uh, Dan uh, selanjutnya saya persilahkan Kita Besar Faizazah Untuk menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk yang tentunya juga didampingi Dengan para direktur yang terkait Dan demikianlah teman-teman uh, yang dapat saya sampaikan pada hari ini Dan sehubungan besok kita akan merayakan hari raya Idul Adha Maka saya ingin menyampaikan selamat hari raya Idul Adha Bagi teman-teman yang merayakannya Eid Mubar Teman-teman, stay healthy, stay strong and stay united Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Dipersilakan.